Keto. <tuk> karyati. Viral kok di krenggo gesot di madu rene seneng ndi? So Di Karyati. Ngonten <gifeng> Mas, demi konten. Ya. Yo artis digital wo. <lipun> karyati. <gifeng konten mas. tuk> Oke. Sampah, sampah. Oh. Mungkin ngono kamera depan kan kalau kena nyuting Ya <tabat> <tabat> Wes, enggak, goreng, Wes goreng Wes Ya. Cok. Jumpe, penting ceremot Kita oke. Penting ceremot. Jujur mau tahu nih barang apa lo? TV. Banyak takut. Soalnya canggih. <laughs> <k Alyala> di karyadi kamera <anthropology> mene tapi juga cegah soalnya cek ngomong apa cek kata-kata ini hari... masih kata-kata motivasi ini cek oke entar kayak asisten di seat parani itu macet tahu biar dia itu untuk kan nyantol Mrek rekamanen mungkin. Ya. Kok kesandung barang. Guys. Nice banget dan ada banyak berapa yang Schools sangat punya pas aman